tinggalkan dan memberikan nomor kontak apapun jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube info penjual terbaru maka fix itu adalah penipuan jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Oke baik hari ini kita pengen ngebahas beberapa aplikasi-aplikasi yang memang sudah raksasa yang mungkin hari ini sedang banyak digunakan masyarakat Indonesia apa saja aplikasi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama adalah aplikasi akulaku laku Kredivo, Shopee, Shopee PayLater atau mungkin Shopee Pinjam, Kredit Pintar, Home Kredit, dan mungkin Tunaiko. Enam aplikasi raksasa ini memang sudah memiliki debt collector lapangan. Nah, hari ini terkait tentang debt collector lapangan itu banyak yang bertanya-tanya. Banyak yang mungkin sedang kangen ya Pengen dikunjungin sama debt collector lapangan Makanya bertanya-tanya kapan sih ya Abang dan kakak debt collector lapangan ini akan melakukan kunjungan ke rumah kita bang Banyak pertanyaan yang seperti itu Dan bagaimana ya seandainya apa yang harus kita lakukan ketika debt collector lapangan itu memang benaran datang ke rumah kita Oke baik ya Untuk pertanyaan berapa lama ya debt collector lapangan akan datang ke rumah kita setelah tertunggak berapa lama ya hari ini banyak yang bertanya-tanya seperti itu Biasanya pihak debt kolektor lapangan yang akan melakukan kunjungan ke rumah kalian itu Setelah kalian keterlambatan selama satu bulan lebih Ya sebelum satu bulan tidak pernah ditemukan atau mungkin sangat jarang sekali ditemukan Pihak debt kolektor lapangan itu melakukan kunjungan ke rumah kalian itu yang pertama. Setelah keterlambatan satu bulan ke atas, sebelum satu bulan sangat jarang ditemukan. Nah, daerah mana saja yang mungkin hari ini akan didatengin sama pihak debt kolektor lapangan dari 6 aplikasi raksasa yang tadi kita sebutkan? Khusus untuk di Tunaiku, ya ini produk pinjol yang memang sudah bekerja sama dengan pihak Amar Bank dan hanya melayani pinjaman itu di sekitaran Jabodetabek doang. Nah, kalau untuk yang seperti itu, pihak debt collector lapangannya hanya untuk Jabodetabek doang. Khusus untuk aplikasi Tunaiku. Nah, sekarang bagaimana dengan aku laku? Kredivo, Shopee, ya. Home credit, banyak yang memakai aplikasi-aplikasi raksasa ini. Dan satu lagi, uh, salah satu aplikasi raksasa itu, ya, kredit pintar, ya. Yang kemarin sempat digosipin katanya akan terancam bangkrut. Jadi, gua pengen ngasih tahu, ya. Aplikasi kredit pintar itu salah satu... Pinjol di Indonesia yang hari ini sudah cukup senior ya sepertinya kalau terancam bangkrut sih untuk saat ini belum ya kan Nah untuk aplikasi AkuLaku, laku Kredivo dan Shopee, AkuLaku dulu Dan apakah aplikasi AkuLaku memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya iya untuk aplikasi AkuLaku memang sudah memiliki debt collector lapangan Begitu juga dengan aplikasi Kredivo Nah dua aplikasi raksasa ini sedang banyak dipakai masyarakat Indonesia Dengan limit yang lumayan fantastis Untuk di Kredivo itu apabila memang sudah premium bisa sampai dengan 30 juta Dan untuk di aplikasi laku laku itu untuk di dana cicilnya ada yang sampai dengan 15 juta rupiah Apakah di setiap daerah aplikasi AkuLaku dan Kredivo ini memang sudah memiliki debt kolektor lapangan atau tidak? Jawabannya tidak. ya. AkuLaku dan Kredivo ini tidak memiliki debt kolektor lapangan di semua daerah. Masih hanya untuk daerah-daerah tertentu saja. Dan berapa lama keterlambatan tertunggak kita baru debt kolektor lapangan ini akan datang ke rumah? Lebih dari satu bulan ke atas. Untuk satu bulan ke bawah, masih sangat jarang ditemukan, dan itu pun untuk hanya daerah-daerah kota-kota besar saja. Misalnya, kalau di Pekanbaru, itu pusatnya provinsinya di Pekanbaru, ya, untuk di daerah sia mungkin masih sangat jarang ditemukan, dan bahkan dinyatakan tidak ada. Untuk daerah siak, bagan batu, atau mungkin daerah mana lagi itu, ya kan? Dan yang kedua, untuk di Kredivo juga sama seperti itu. Kalau seandainya kalian itu tinggalnya di Medan, di kota Medannya, berkemungkinan ada tapi selain dari kota Medan misalnya kalian ada di tebing tinggi atau mungkin di siantar itu masih cukup jarang ditemukan kalau seandainya kalian itu di bandar Aceh mungkin di bandar Acehnya tapi kalau di Aceh Singkil Aceh Takengon masih jarang ditemukan Dep kolektor-dep kolektor lapangan dari dua aplikasi raksasa ini nah khusus untuk di aplikasi kredit pintar ya kan untuk di aplikasi kredit pintar kemarin sempat banyak yang bertemu langsung dengan pihak debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar ini. Namun, nggak tahu kenapa belakangan sepertinya mulai meredup, ya, atau mungkin siapa yang sudah punya pengalaman terbaru, ya, atau mungkin dalam satu atau dua bulan ini yang memang sudah ketemu dengan debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar. Untuk aplikasi kredit pintar, debt collector lapangannya memang ada, tapi hanya untuk sekitar Jakarta doang. Kemarin ada yang sempat mengaku dari Surabaya, ada yang dari Bandung, ya kan? Tapi sepertinya itu masih cukup informasinya, masih kurang jelas. Kalau untuk di Jakarta, memang mungkin sudah ada, dan itu videonya sudah beredar beberapa kali, ya kan, untuk di sekitaran Jakarta doang. Nah, untuk di aplikasi Home Credit, Home Credit juga memang sudah memiliki debt collector lapangan, tapi tidak untuk di semua daerah. Nah, hari ini yang masih sibuk banget bertanya tentang debt kolektor lapangan aplikasi E ya aku pengen mengajak kalian tuh untuk tidak memikirkan hal itu dan merubah mindset dan cara berpikir kita itu bahwasannya ketemu dengan debt kolektor lapangan itu bukan menjadi sebuah masalah anggap saja itu menjadi sebuah ia ya, cara dan waktu yang tepat untuk kita menambah silaturahmi dan pertemanan yang baru jadi jangan dianggap ini sebuah masalah besar, jangan lagi mau berpikiran negatif ya kalau seandainya pihak debt kolektor lapangan itu datang dengan teriak-teriak ya. Dengan cara melakukan intimidasi kasar ini itu segala macam, mengambil barang-barang yang ada di rumah kita. Itu tidak boleh dilakukan untuk semua aplikasi yang sudah memiliki debt kolektor lapangan. Apabila hal itu terjadi rekam, segera laporkan kepada pihak kepolisian yang terdekat di kota kalian. Atau mungkin minimal ya panggil Pak RT dan Pak RW ya. Tidak boleh melakukan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh hukum. Tidak boleh dengan cara-cara mengintimidasi dan premanisme. Jadi tidak ada lagi sebenarnya yang perlu dipikirkan Marilah berfokus untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara menambah cuan. Dan untuk yang bisa sudah keluar dengan baik dari semua masalah ini, jangan lagi berkenalan ya apabila memang tidak benar-benar terpaksa. Jadi sudah cukup jelas 6 aplikasi yang tadi kita sebutkan memang sudah cukup raksasa dengan modal yang lebih dari 25 miliar. Jadi kalian hari ini yang perlu kalian lakukan itu adalah berbenah ya dan jangan lagi mengeluarkan uang dan menggunakan peleter apapun hari ini yang ketika kalian tidak benar-benar bersifat terdesak dan membutuhkan. Jadi kalau hari ini handphonenya masih bagus masih bisa hidup masih bisa berkomunikasi ya kan masih bisa nonton Youtube ya udah nggak perlu diganti kalau memang itu masih baik-baik saja dan jangan membeli pakaian yang sebenarnya kalian pun masih punya banyak pakaian ya kan hari ini banyak dari ibu-ibu itu menggunakan peleter itu hanya untuk kebutuhan yang sesaat lah ya kan mungkin berbelanja baju make tas, dan ini itu segala macam. Jadi jangan lagi gunakan sesuatu yang mengeluarkan uang dan akhirnya menjadi beban. Cobalah untuk bersikap lebih dewasa ya ketika kalian memiliki limit pay yang lumayan banyak. Jangan ya kalau seandainya beli listrik ya mungkin disoke okay lah karena memang mungkin malas keluar atau mungkin belum menerima gaji bulanan. Tapi kalau seandainya kalian gunakan itu hanya untuk segedar poya-poya dan gaya-gayaan rasanya itu kurang efektif dan tidak efisien. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaatlah dan bisa menenangkan hati dan pikiran kawan-kawan yang hari ini sedang bertanya-tanya ya tentang debt collector lapangan dari 6 aplikasi raksasa ini. Pada video ini sudah kita jawab dan jelaskan. Oke jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.